Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan cara menyelesaikan surat mutasi siswa yang kadaluarsa. Pada monitor Anda itu ada tiga cara dan kita akan bahas cara yang ketiga. Oke, yang pertama bagi siswa atau lembaga yang mempunyai siswa keluar, silahkan pilih menu siswa lalu mutasi dan di sana ada buat surat keterangan. Nah, di sini Ternyata sudah kadaluarsa karena tidak segera dipakai. Nah, ini seperti ini tampilannya, eh, siswa yang tidak aktif karena sudah kadaluarsa. Nah, untuk menyelesaikannya melalui akun lembaga siswa yang mengeluarkan, silakan masuk daftar siswa mutasi, lalu pilih mutasi keluar. Nah, di sini ada surat keterangan, pilih yang surat. Keterangan "pindah atau keluarlah di sini daftarnya, silahkan pilih sesuai uh, tabel atau semester yang pernah dikeluarkan. Nah, contoh nama siswa berikut: sudah tidak aktif atau sudah tidak berlaku. Caranya adalah sama seperti membuat surat keterangan "pindah keluar", yaitu silakan klik pojok kanan hijau. Nah, ini buat surat keterangan lalu di sini pilih tingkat di mana anak tersebut berada atau saat tidak aktif kita ulangi kembali pilih tingkatnya lalu ketikkan nama siswanya yang sesuai ada di emis setelah diketik masukkan tagar atau tanda pagar pada keyboard anda dan lalu kursor letakkan di luarlah akan muncul Nama tersebut, lalu pilih tanggal, keluarnya pilih alasan. Nah, setelah itu kita klik "setuju", lalu simpan. Klik "ya". Nah, surat keterangan berhasil dibuat. Nah, ini sudah jadi berlaku, dan kita bisa cetak. Setelah cetak, silakan. Diberikan kepada lembaga yang menerima, sebagaimana video yang sudah kita bahas, cara mutasi siswa silakan berkoordinasi dengan lembaga terkait atau kedua lembaga kedua operator silakan diselesaikan hingga selesai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.